Analisa Euro-USD tanggal 13 April 2022, tren pergerakan Euro-USD sejauh ini masih berada dalam tren bearish, dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan Euro-USD jika terus bertahan di bawah area 1.08369, karena ada potensi Euro-USD bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 1.08000, Sebaliknya waspadai jika Euro, US dibergerak bullish dan bertahan di atas area 1.08550. Karena ada potensi Euro, US diberbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.08918. Sekian analisa Forex untuk tanggal 13 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda, silakan hubungi 081212